Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama bu di sini. hari ini kita akan melanjutkan episode The Little Nightmares 2 episode ketiga apakah kalian siap untuk melanjutkan petualangan kita di dunia Little Nightmares 2 ini so let's begin jadi kemarin kita udah sampai mengalahkan pak hantar ya terakhir pak hantar terus kita naik daun pintu menuju lautan luas Nah, itu pertama kalinya kita masuk ke Pale City Nah, untuk hari ini, apakah petualangannya akan semakin misterius dan semakin menegangkan? Yuk, kita nikmatin sama-sama ya! Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Kalau kalian ingin tahu tentang apa aja yang ada di Little Nightmares ini, nanti bisa aku buatin konten yang lain di video yang lain Tapi, nunggu kalian mau atau enggak So, komen sebanyak-banyaknya di bawah Mau ini, Bu. Mau ini, Bu. Mau teori ini, Bu. Mau teori itu, itu ya. Oke, okay. yuk, just, just, just, just, just, udah nggak sabar nih. Oke, okay, and start. Oke, okay, kita resume hari ini. spesial banget pakai topi pegunungan Bromo ya, karena aku nge-fan banget sama Kak Regi Miao Au. I love you Karegi Nih, meskipun gak mirip ya Meskipun gak mirip sama topinya Karegi Tapi at least mewakili lah Kupluknya itu loh Iconic banget Nah, selamat datang di Dunia Little Nightmares 2 Welcome to the world of Little Nightmares 2 Sekarang kita bersama dengan Mono Seperti biasa, lompat-lompat dulu Uhuh Uhuh Uhuh Iya, iya, iya Kemarin terakhir di sini nih Ketemu sama Pel City ya Kota Antabranta ini Orang-orangnya hilang Tinggal kain, baju doang Tapi ya uh, Masih belum menemukan Titik terang dari misteri semua ini So oke okay, langsung aja Lanjut, apakah bisa lewat sini? Bisa? Oh, bisa Oke okay, oke okay. Oke, okay, oke, okay, sebelum itu, sebelum itu, apakah ini bisa dipanjat? Hay ya? iya. Kesalahan gak boleh ke belakang ternyata. Aku kirain ada misteri apa gitu di belakang TV. kayak oke. Okay, kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Jangan, Bu, jangan diulang ke belakang. Oh iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Oke, okay, oke. Okay. Sini sini. Dah, naik aja. Uh. Oke. Okay. Sejauh ini aman? So far so good. Tidak ada ancaman. Oke, okay, ada logo safe. Hmm. Oke. Okay. Kayaknya tahu nih harus gimana. Alright. Alright. Alright. Alright. Kita berayun. Lagi. Lagi. Eh, eh, ngebak tembus. Lagi. Oh. Alright. Wah, ini. Apakah kita bisa lemon squeezy oke okay. kita lihat di sini ada apa oh apakah kita harus menjatuhkan TV ini tapi kalau dijatuhkan oh oke okay. di bawah ada ada gadis tak bernama jadi kayaknya dia naik dari sini tuh agak belibet maaf ya oke okay. set alright oke lanjut- lanjut, lanjut dan rumah ini nggak tahu rumahnya siapa salah satu dari bangunan yang terbengkalai juga di P City ini Oke, oke. kayaknya kita ada bau-bau harus lari dan hub lari. lari lompat tangkap Yo, hah, nggak cekatan. Kalau Reki biasanya nggak teliti, aku nggak cekatan. Baik, <laughs> oh, iya. ya nggak mungkin. Harus lari dulu. Harus lari dulu. oke, oke, oke, oke. oke, oke. Jangan dimarah ya semuanya. Hup. Udah aku pencet, aku udah pencet lari Eh, hey, hey, ayo pemanasan dulu, pemanasan dulu Up, up, up, up, up Oke okay. Are you ready? Jump and grab Alright, alright Oke, ah. oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay, okay. Ini adegan lompat aja Deg-degannya setengah mati saya uh, Ada ruangan apakah ini? Buh. Tidak No, no Ya, ya Ya ampun Harus ngulang lagi dong Gak mati sih, cuman dari bawah lagi Ya ampun, udah bagus-bagus Tarik, -bagus. and grab Oke, okay. jangan diulangi lagi ya, puita Jangan diulangi lagi ya kalau aku sih, kalau aku lebih prefer dipanggil Kak Ita sih Daripada Bu Ita Aku belum ibu-ibu Aku belum menikah, belum married, belum segala-galanya Tapi udah dipanggil ibu aja Gara-gara ngajar anak-anak Gimana kalau tetap panggil Kak Ita aja Aku biar awet muda gitu loh Aku gak mau dipanggil ibu-ibu Ya, panggil Kak Ita aja ya Kak Ita aja ya Sep Oke, okay, so far so good Masih belum ada yang aneh Kita nemuin rahasia baru tadi Oke okay. okay, Kita coba jalan-jalan bentar Apakah ada sesuatu yang menarik? Tidak, kita tidak bisa lewat sana Tidak Ini nih Merinding cuma kain doang sih cuma kain doang cuman cuman kain tapi kok merinding eh dia bisa masuk sini kita bisa masuk sini nggak Uh. kalau kita bisa masuk kotak enggak, enggak enggak ini ya ampun kasihan banget orang ini mungkin ya teori aku tentang penampakan yang kita temukan hari ini Liatin ke kalian. Orang ini tuh tahu kalau e, kotanya dia tuh lagi keos kayak ya menghadapi kekacauan yang bungu besar gitu. Dan akhirnya dia komit to suicide ya. Yang mana itu sebenarnya nggak baik. Tapi di perspektif dia dia udah ngeliat ke kayak kiamat gitu ya di kotanya dia. Jadi e, buat apalagi aku hidup dan nantinya penyakit yang datang ini bakal kena aku juga. Aku nggak mau mati sakit dengan aku akhirin sekarang aja kayaknya seperti itu deh jadi ketika dia selesai seperti ini tapi tetap menghilang badannya dia itu sih oke mana sepatunya gede banget oh ya ukuran sepatu kalian berapa guys? kalau aku ukuran sepatuku 36 itu ukuran sepatu anak SD dan mbaknya sering bingung Mbak itu untuk sepatu anak-anak Mbak itu sepatu untuk saya Kaki saya memang segitu ukurannya Kita lewat sini enggak ya Enggak-enggak okay. Enggak lewat situ kayaknya Mungkin lewat celah kecil ini Oke okay. eh, kita nggak boleh kena sinar ya? Ada, ada, ada Oh, oh Kalau kita menjauh, jadi hitam putih Berarti harus mendekat Berarti harus mendekat, mendekat, mendekat Mono Mono, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Mono Oke okay. Terus, terus diapain lagi? Di, di majuin terus di diapain di ini diapain ini L aduh gak ada instruction diapain ini oke okay, oke okay. apakah benar bencet aku coba bencet ini itu guys enggak bukan bukan Oh, mundur. Oke. Okay. Uhh. Wait a minute. Bukannya ini yang di trailer yang paling pertama ya? Lorong ini, partikel debunya. Kita coba ke belakang. Ih, slow mo dia. Mungkin ini ada di dunia transition ya, transmission. Apa dunia sinyal gitu-gitu loh. Mono kan punya isu kalau dia bisa uh, teleportasi antara dunia nyata sama dunia transmission ini Apakah ini dunia transmission? We'll see Mono gak bisa lari ya sini. Gini kita Oh ya yeah, guys uh, dari beberapa demo yang pernah ada di internet dan postingan official dari BNN Co&Share apa studios hal yang paling aku takutin uh, satu gelap nuansa gelap terus hal kedua yang paling aku takutin itu manekin itu can be tolerate gak bisa ditoleransi banget sama badanku, gak bisa ngeliat uh, playthroughnya orang-orang kayak Reki dan youtuber-youtuber uh, ternama lainnya, lihat aja aku udah mengeringin. apalagi ini aku nyoba untuk touch, in touch with them wah oh. uh. oke okay. dimana lagi nih kita tuh, banyak baju banyak kain, perabotan itu udah pada gak bisa dipakai rusak kita coba explore ya guys game ini gak bisa gak pakai explore itu gak bisa jadi kalian harus, harus menikmati eksploran-eksploran random ini mau gak mau secara Little Nightmares itu tidak pernah tidak menganjurkan playernya untuk explore sana sih <laughs> oke okay, untuk hey wait ada ada topi topi ini selalu terlihat entah itu easter egg atau some clue. we don't know we never know dan banyak barang-barang yang ada di dunia little nightmares itu always have a eye sign tanda atau simbol mata oke okay. uh, Sepertinya disitu ada lubang So You're gonna pull off This Come on Come on, unnamed girl Okay Sepertinya aku mau besarin volumenya dulu karena kayaknya kurang besar volumenya. Bentar ya. Oke, okay, volumenya udah setting dan udah aku gedein juga. Biar kreket gitu, loh, biar di Dimana jiwaku yang penakut ini meronta-ronta terkena uh, siksaan seperti ini dan kalian pasti suka. Menyiksa saya seperti ini tuh kalian pasti akan menyukainya sama sekali. Oke, okay, let's go. ia ya, ini Kok dianggap sebagai petaka bagi siswa-siswa Bukannya sekolah itu tempat kita belajar dan menimba ilmu ya Anak-anak itu banyak yang mengaku malas ke sekolah Karena merasa bosan dengan aktivitas yang begitu-begitu saja Jadi bagi kalian para siswa semuanya ya, Sebaiknya sekolah itu dimodel seperti apa sih kalau menurut kalian komen di bawah ya Komen di bawah pendapat kalian tentang Kak Aku pengennya sekolah itu Dimodel seperti ini, seperti ini Jadi kita bisa Belajar tentang ini dan itu Tapi yang ranah positif ya Jangan yang Bu, sekolahnya Mainan terus Jangan, Ray. Itu menyebabkan ketidak Ketidakseimbangan diri Kalau kita terlalu condong ke satu aspek Jadi E, kalau menurut kita pribadi, sekolah itu baiknya belajar iya, bermain iya, bukan kayak anak TK ya, kayak anak TK e, yang fokusnya bermain dan aktivitas fisik tidak. Tapi di mana pelajaran-pelajarannya itu dikemas interaktif, inovatif, yang gaya baru gitu loh, enggak kayak gaya lama di mana guru-guru itu, guru-guru itu nerangkan terus siswanya mencatat mendengarkan menurutku itu udah nggak asik lagi sih menurutku itu nggak asik lagi aku lebih suka terlibat ke kemana oh oh oh wait aku lebih suka terlibat ke aktivitas fisik praktek terus eksperimen, bukan eksperimen yang keipat, tapi eksperimen kalau aku melakukan ini, akibatnya apa ya kalau aku melakukan, misalkan dalam musik karena aku ngajar musik di SMP e, aku eksperimen e, nada ini tak tak kombinasikan sama nada yang lain itu bunyinya gimana ya, apakah enak didengar atau tidak enak, enak? nah aku suka kegiatannya seperti itu nah kalau kalian gimana, tulis di kolom komentar ya oke, kita lanjutkan Karena sekolah itu adalah tempat anak-anak Indonesia, anak bangsa itu ngisi waktu ya di sekolah gitu loh. Di mana lagi? Wong well, sebenarnya tempat kursus itu niru formatnya sekolah. Kalau sekolahnya tidak bisa dijadikan contoh yang inovatif dan edukatif, anak-anak mau cari di mana lagi. nggak? kalau aku sih gitu. Well. Uh, I bisa main bola Boom Eh ya Ayo Ayo gadis tak bernama kita Main bola Main bola Tapi ya dilihat situasinya di negeri kita ini Semoga ada pencerahan Baru Biar siswa-siswa kita itu nggak malah takut Sama yang namanya sekolah Belajar Menambah wawasan itu jadi nggak takut gitu loh banyakkan siswa itu merasa malas takut takut di sekolah itu banyak judgement gini gitu karena mereka nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik itu bukan citra sekolah sih menurutku bukan bukan citra sekolah ini apa ini ini apa sih oke okay. dapat topi baru by the way lanjut Ya, semoga doa terbaik saja Untuk negeri ini Untuk sistem pendidikan di negeri ini Dan untuk hubungan para guru dan siswanya Semoga bisa diperbaiki Dengan komunikasi yang baik Love you I love you my student Dan nggak uh, ada ya Siswa itu Yang uh, banyak orang-orang bilang Itu sejap ya. Bodoh Itu nggak ada Misalkan gini Ikan yo, Aku ingat banget Kata Panji Prakiwaksono Ikan Kalau kamu suruh terbang Dia itu akan merasa bodoh Seumur hidupnya Sampai ajal menjemputnya Si ikan ini dia akan merasa bodoh Selamanya Kalau ikannya tadi kamu suruh untuk manjat pohon Gitu Kan ikan kan pokoknya berenang, Bukan manjat pohon itu Kita perlu uh, Pelajaran yang bisa Memfasilitasi bakat masing-masing Anak ini karena Semua orang itu beda Punya passionnya sendiri-sendiri Oke okay, Ada buku yang terbakar Kenapa ada buku yang terbakar Buku adalah jendela ilmu Kenapa dibakar Anarki sekali warga sekolah ini Oh ada kaleng juga Wah ini deket Indomaret berarti menandakan kita dekat Indomarit Oke, okay. kita cek Hey, who is this? Wait Ini lo siapa sih? Ini karakter siapa? Aku belum pernah lihat wujudnya dia selama Little Nightmare 1 dan 2 Who is it? I don't know Nggak, nggak, nggak mau, nggak mau buka okay. Ini sekolah jadi satu sama asrama ya? Kau takut ada orang uh, kok serem banget sih Kok serem banget sih Aku pengen ambil botol di sana, di belakang itu Oh, oh disuruh ambil-ambil Kita geledah-geledah rumah orang dan mecah-mecahin nggak bisa ya nggak bisa nggak bisa jangan dipaksain bu Ita kaita terserah dia manggilnya siapa tapi aku lebih seneng kaita sih lebih muda gitu lebih apa ya energi dan terlihat baru gitu. kaita kayak gitu. ya udah ya udah nggak ada orang sepertinya sepi tapi wait itu kenapa ada gergaji di atas koper Hai uh, apakah dia belum tahu caranya membuka koper dengan baik dan benar Harus pakai ger gergaji Halo, Pak Apakah itu kepala sekolahnya? I don't know Oke, okay, ada tuas di sini Tapi kenapa kita disuruh ambil ini ya? Aku lihat gadis tak bernama ini ambil sesuatu Makanya aku ngambil sesuatu juga eh, Wait, wait, wait hmm. Aku nggak ada matanya Coba dulu sih Coba dulu apa yang terjadi Alright Is that a good sign? Is, is that a good sign? Oh, oke, okay, oke okay. uh, Apakah ditaruh sini? Ditaruh sini? Ataukah kita harus beri di sini? Di? Enggak, enggak juga Oke, okay. oke okay. kita perlu di sini apakah harus dilempar. Coba sih. ya Letoy lu. Letoy, lemparan kamu letoy. Tapi enggak apa-apa. As long at least at least berhasil. Empat. Lompat. Lompat. Uh. Kenapa ya? kenapa meskipun tidak ada ancaman game ini selalu membuatku berdebar-debar apakah ini yang namanya cinta I don't know ini ini kursi buat ngiket apa ini kok ada tali kok ada tali apa kalau anaknya nakal taruh sini terus dimutilasi tidak tidak boleh ya tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh eh hey wait. it's a squeaky squeaky little flag oke, okay, oke, okay. kita lihat bentuk-bentuk oh, oke, okay, berarti harus tep haiya hop oh iya yeah. uh, oke okay. ini apa nih? gak kelihatan. Di akun YouTube-nya Just Jordan itu uh, dia bisa first person kayak gitu loh atau Just short, atau Superhero Bro ya itu coba jadi first person angle ya. jadi kelihatan kelihatan semua apa yang dilihat Mono cuman nggak tahu caranya gimana itu pasti pakai mod atau cracking code sebagainya keren sih oke okay, crash Scratch, scratch, scratch, scratch, scratch. Okay, so far so good. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tidak ada sesuatu yang membuatku berdebar berlebihan. putar ke bisa. nggak oh, bisa. Okay. Apakah ini bisa dipegang? Ini bisa dipegang. di sini apa enggak dicariin orang ya kayak apa tuh karak-karak-karak di plafon apa kita enggak dianggap tikus ya sama orang-orang di rumah ini eh sekolah ini kalau udah ganti pintu gini aduh guys udah mau 30 menitan sih cuman aku masih pingin lanjutin dikit lagi mungkin kita lanjutin dikit lagi ya sampai ya, kapasitas terakhir jantung ini bisa Oke okay. ini kalau di trailer namanya trap awas ada trap banyak trap di sini Careful. Okay. Ada bola ini lagi ah. Aku mau ngambil bola itu Tapi trapnya muncul Hati-hati ya guys Gampang ke distract Hati-hati jangan gampang ke distract sar bola nakal. Wait, wait, wait, a minute. Ini kenapa bubuk di sini? Ini anak. Kenapa anak ini? Oh, oh hey, hey, kok lari? Aku takutnya dia lapor-lapor gitu loh guys. Murid yang biasanya kayak Uh, kamu kalau nakal-nakal aku catat lo ya, aku bilangin guru lo ya, itu murid nyebelin itu, itu temen yang nyebelin itu, teman sekolah nyebelin itu yang gitu, loh. kamu nakal-nakal aku catat sih yang namanya ya, kena denda loh, kena denda lo, oke okay. Mejanya dibuat seperti ini. Tapi kamu kok nggak kelihatan cemas banget sih? Hei gadis tak bernama, kamu tuh nggak tahu tadi sini tuh sikonnya lagi genting. Kamu kok nggak nggak berasa khawatir sama sekali? Oh, oh mama! Uish. intip ada yang intip di sana, kalian biarin jail banget nggak bisa nggak bisa it's too high okay. ah, jalan satu-satunya hmm, itu aku kelihatan ya ada trap lemari segede gaban ditaruh situ ya nggak aku nggak akan tertipu Aku gak akan tertipu. I know, I know it. I know it. Harus waspada ya, guys. Waspada. ini contoh pengalian isu ini ini bebek ini jadi jadi ada apa Blan -blan -blan. ini anak nggak tahu ada jebakan apa di sini kayaknya ini deh ini deh plank yang bisa memicu untung aku main kayak gini tuh masih di area usia 20 tahunan guys dan tungku masih masih bisa lah. untuk survive itu masih bisa kok kameranya mulai zoom out? ini nih ada oh, deh. Kalian isu juga, tapi itu senjata kita buat battle ini aja. Aku akan straight lari dan coba kita lihat ada trap apa. Oke, okay? one and go. No, no, jadi saat pertama, ah, no! aduh, nggak bisa. Wait. Oke okay guys, mungkin uh, Little Nightmares 2 episode yang ketiga uh, akan berakhir di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya, episode keempat. So uh, untuk kalian yang suka sama video seperti ini, silakan like, uh, comment, kalau bisa subscribe dan menyalakan lonceng biar kalian tahu ada video baru apa di channel ini. Uh, ya, yeah. Kita akan meneruskan petualangan kita di episode selanjutnya So thank you for watching uh, I'm sorry uh, Dengan kata-kata yang belibet kadang-kadang yang gak enak didengar Sama perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati I'm so sorry for that uh, Juga manusia ya Terus uh, Semoga bisa jadi bahan improve di masa depan Oke, okay, see you to the next episode Ciao Dada, dada, dada.